Baik saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam mempelajari metodologi itu Yang pertama kali harus kita kuasai adalah Paradigmanya Dan kita sudah sepakat bahwa Kita mengambil paradigma Duros jadi, paradigma kritis itu adalah suatu sikap peneliti untuk mengkritisi kondisi yang menyengsarakan kehidupan manusia. Jadi, kita tidak boleh hanya berbicara mengenai hal yang baik, yang baik ya, sudah perbaikan itu dilanjutkan maka hal-hal hmm, yang bersifat yang sempurna itulah yang kita kritisi yang mau kita perbaiki agar supaya hmm, manusia menjadi lebih sempurna nah, karena sikap itu mungkin di luar mainstream ya jadi mungkin di sebut juga apa orang yang tidak merasa puas memang basisnya eh, studi kritis itu orang-orang yang tidak puas terhadap kenyataan realitas peradaban manusia yang disetir atau yang di omandani oleh mereka yang e, sengaja ya memang membela kaum yang kuat saja sementara kaum kritis itu selalu membela kaum yang lemah atau yang dilemahkan. Nah, caranya macam-macam antara nah, lain yang kemarin saya ceritakan itu adalah bagaimana memanipulasi politik yang buruk itu ya tetap menjadi sesuatu yang baik nah, itu yang mau dibongkar jadi tugas kita itu ya membongkar perilaku perilaku yang negatif ya. semua orang bertepuk tangan rubuh bagus-bagus ternyata itu hanya untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya yang kita sebut sebagai kebenaran manipulatif atau kebenaran semu. yaitu ya, yang kita bongkar. Jadi membuat disertasi itu antara lain di segala bidang, segala lini ya, membongkar perilaku atau tindakan yang manipulatif, yang berpura-pura, yang hanya bersifat pencitraan belaka Nyatanya tidak ada kritik ya pengkriting modernitas itu peradaban ini digerakkan sebagai satu jalan untuk memenuhi kondisi material saja ya, jadi peradaban ini tidak membangun satu kesejahteraan lahir dan batin yang kita lihat hanya lahirnya saja kalau toh batinnya itu ya bahagia mungkin kebahagiaan itu menjadi relatif kalau diutamakan bahagia itu apabila laki-laki mendapatkan pasangan perempuan mendapatkan pasangan suami istri laki-laki ya, dan perempuan hidup, sakinah wajah, wajah, kan gitu. Tapi sekarang ada LGBT, ya, apa bisa? Kan sudah tidak laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sehingga sudah berbeda kebahagiaan yang didefinisikan pada zaman dahulu dengan yang up to date ini sudah berbeda. Begitu juga makanan yang enak itu bagi kita kan ya gudeg sate rendang gitu ya tapi coba anda lihat sekarang yang macam macem itu yang enak itu adalah apa itu yang sampai kemudian di Wuhan itu menimbulkan COVID-19 itu ya nah, kita tidak tahu persis apakah itu tubuhnya tapi makanan itu kan menjadi ekstrim begitu makan makanan sebagian Ikannya masih hidup, sebagian lagi sudah matang. Jadi, <laughs> Jadi itu saya anggap sebagai budak duniawi. Ya. Dengan suatu rumus ya eksploitasi dalam parom atau eksploitasi mengeksploitasi alam ya, oleh manusia. Nah eksploitasinya itu ya sudah di luar batas kemanusiaan sudah sangat kecil makanya di sini yang pertama adalah hukum rimba menjadi paham sentral di dalam hubungan antar manusia artinya apa bahwa untuk memperebutkan duniawi apakah itu sumber daya alam apakah itu sumber daya manusia diperebutkan seperti anjing hutan memperebutkan buruannya dengan singa atau antara uh, anjing hutan dengan anjing hutan yang lain atau singa dengan singa yang lain. Jadi di sini setiap orang itu ya tidak terlindungi secara sempurna karena apa? Karena setiap orang ingin Mengeksploitasi orang lain Yang paling sederhana adalah Eksploitasi itu Dilakukan di keluarga Maka ada KDRT Ada Kekerasan rumah tangga Itu yang terkecil ya Sosial juga begitu Orang mempekerjakan orang dengan Cara yang tidak Seimbang itu ya jadi setiap manusia itu ya berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri Dari kekerasan atau dari agresi dan intervensi manusia yang lain nah, Berbeda dengan zaman tahun-tahun 60-an waktu saya masih kecil Ya tidak ada pagar itu rumah itu ya belak-belakan begitu Tapi coba Anda sekarang lihat rumah itu dipagari dan selalu terpuji seperti rumah saya itu karena apa karena ada, harus melindungi dirinya sendiri dan sewaktu-waktu ada intervensi dan agresi apakah itu berupa pencurian atau dalam bentuk kekerasan yang lain dan begitu juga seluruh peradaban begitu jarang sekali yang eh, di zaman modern ini orang merasa aman. Nah, karena di kehidupan manusia ini ada yang kuat dan ada yang lemah, maka menurut Thomas Hobbes ya, yang kuat itulah kemudian yang menjadi pelindung dengan segala cara untuk memperkuat diri ya. Maka lahirlah konsep Pattern and crayon, majikan dan jongos. Ya, teori itu dikembangkan oleh para sarjana bahwa ada uh, kelompok majikan dan kelompok buruh, atau Karl Marx menyebut sebagai berjuis dan proletariat, yakni kaum pemegang alat-alat produksi dan buruhnya. Nah, karena eh, pada kenyataannya ada, ya, jadi mungkin ya tidak keseluruhan ada rumus hukum alam ini. Maka, fakta sosial itu mencerminkan dari setiap tingkatan itu eksploitasi manusia atas manusia yang lain, atau eksploitasi manusia terhadap alam. Nah, dalam hal ini maka kaum kritis ya melihat bahwa orang yang mempunyai kekuatan, orang yang leviatan ya, yang Superman itu, ya kemudian tidak ramah lagi kepada mereka yang diperkerjakan atau ya mereka yang hidup di kelas bawahnya itu karena merasa kedudukannya ini terancam tadi ya. Kedudukannya selalu Merasa Akan ada agresi dan intervensi Nah oleh karena itu tindakannya itu Terkadang ya di luar batas-batas Kemanusiaan yang adil dan beradab Kata-kata ya, yang Kasar Kemudian eh, Perilaku yang menindas Dan kemudian eh, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain Dan itu yang ditentang oleh kaum kritisi termasuk juga kaum agamawan Tetapi di sini kaum agamawan itu di dalam kehidupan sekuler kan tidak boleh Mengurusi hal-hal yang seperti yang saya ceritakan tadi Tapi di Indonesia kan selama ini berusaha disingkang-singkang, disingkirkan oleh kekuasaan agar supaya tidak ikut-ikutan ya tetap saja belum bisa berhasil. Tapi di luar negeri sudah menjadi masyarakat sekuler. Nah kita ini kan akan dijadikan masyarakat yang sekuler, sehingga agama itu yang mengurusi agama saja, jangan mengurusi persoalan atau perbudaan dunia itu. Nah, padahal Agama itu ya seperti agama Islam yang saya percaya itu bahwa politik itu ya merupakan dari apa praktek beragama ibadah ya jadi di segala tempat ya apakah itu politik apakah itu persoalan sosial ya dapat dibicarakan di forum forum agama. Tetapi hal itu kan Diawasi terus Sehingga Para ustadz pun nanti Dan para pencerama itu harus Mendapatkan sertifikat negara Untuk dapat menjalankan Profesinya itu Ya adalah Sebagai kontrol negara atas Apa Agensi atau aktor yang Yang bermain di dalam proses-proses politik dan kekuasaan. Nah, sementara kaum kritik kes, atau kaum kritisisme itu ya menghendaki bahwa hubungan antara rakyat dan negara itu hubungannya ideal. Dalam bahasa Jawa disebut manunggalin Galing, Gusti, Antara rakyat dan yang dikuasai dan yang menguasai itu harus seperti anak dan bapak. Jadi relasi familial, kekeluargaan. Nah, kalau di dalam konsep sekuler ya tidak bisa. Kekuasaan itu dikontrol oleh tidak saja rakyat tetapi juga oleh oposisi. Nah di negara kita tidak bisa apa namanya me, apa, menganut sistem oposisi karena kita menganut prinsip presidensial yang berkuasa adalah ya presiden dan presiden dibantu oleh birokrat yang mengontrol adalah legislator atau para senatornya itu yang sudah mendapatkan legitimasi mandat dari rakyat untuk mengontrol negara. Tapi dalam prakteknya apakah DPR itu mengontrol eksekutif malah lolo lolo ning atunggal ya malah bekerja sama dan kalau bekerja sama dalam kebaikannya Bagus saja, tapi kenyataannya kita melihat bahwa lurur ngatunggal itu ya Legislatif yang harusnya mengontrol Eksekutif Justru bekerjasama Untuk mencapai tujuan mereka sendiri Kalau untuk tujuan yang sudah ditentukan oleh garis-garis bersalah luar negara atau propernas ya itu bagus tapi di dalam rakyatnya kan tidak semudah yang ada tertulis di dalam propernas itu jadi kenyataannya kekuasaan itu terus ingin berkuasa ya seharusnya kan apa DPR mengingatkan itu Eh, berdasarkan undang-undang berkuasa itu dua kali cukup ganti Yang lain kan enggak? Dpr malah mengatakan, wah perlu tambahan tiga periode. Ya, ya itu kalau nggak dikontrol oleh kita sendiri, ya lebar saja itu jalan terus itu yang ya. yang dikritisi ya. yang di situ. Gitu. Ya, dulu ya sama saja. Waktu Bung Karno ya seumur hidup, Pak Harto ya sampai 32 tahun. Nah ini baru dicoba beberapa presiden aja. Yang terakhir ini sudah mau tantu-tantu. Ya, memang enak kekuasaan oh, itu. Menurut seorang ahli Prancis ya yang saya tulis dalam buku, buku saya itu dia mengatakan bahwa advantage ya keuntungan menjadi berjabat negara menjadi presiden itu di luar e, dugaan kita ya karena dia mempunyai otoritas untuk mengelola keuangan negara ya dan kalau kontrolnya sudah lemah ya bagaimana? Keuangan negara itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa undang-undangnya. Kalau undang-undangnya sendiri sering ditabrak. Dan kemudian masyarakat itu uh, merasa bahwa apa yang dilakukan kekuasaan itu benar dan Justru malah mengeluh-geluhkan mendorong dorong supaya Kalau bisa ya Tiga periode jadi tambah berapa Lima tahun lagi kan gitu Wah, Semua orang mengatakan Bahwa tidak ada penggantinya Itu kan Omongan-omongan Apa <gayam> Ya Ngawur saja itu Ya. Ya, kalau memang Mau tambahan dan sebagainya Ya dipikir lagi dulu ya, Mulai dari awal Tidak sudah ini mau Lengser terus kemudian Akal-akalan ya itu akal-akalan Yang dimaksudkan begitu nah, per, apa Perilaku yang seperti itulah Yang kita kritisi Kalau sudah duduk lupa berdiri Maksudnya kalau sudah berkuasa Ya, lupa kalau kekuasaan itu hanya amanah yang dibatasi. Makanya hegemoni sempurna itu kalau seluruh pilar-pilar negara ini sudah dikuasai dan semuanya Aminah atau naga saja. Apa ini disebut dari dipangku yang mati monggo perso apa-apa diberikan wah oh, ini berbahaya sekali makanya kalau kritisisme Jawa itu sangat bakat kelihatan sekali sudah ditunjukkan yang dipangku mati jadi kalau saya melihat perilaku perilaku politik yang seperti itu yang saya sebut dengan politik kuda Troya sudah saya jelaskan pada beberapa tahun yang lalu bahwa kebaikan di dalam politik itu belum tentu baik yang sesungguhnya sebagai sifat umum dari familiarity dari rasa yang tulus tetapi itu semua yang saya sebut sebagai politik manipulatif itu. Nah tugas anda adalah membongkar ya tampak hal yang baik, tampak hal yang yang uh, sudah rapi begitu, tapi, tapi masih banyak bolong-bolongnya. Ya itu tugas anda. Jadi cara pandang metodologisnya interpretatif itu harus mulai dari situ. Maka Teori kritis itu selalu berupaya membongkar praktek manipulatif dan hegemonik yang dilakukan oleh rezim kekuasaan yang terjadi ya, baik itu politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan ya seluruhnya ada eksploitasi yang belum loh di situ ada eksploitasi manusia atas manusia yang lain yang dilakukan secara beradab jadi mungkin tidak kelihatan. Hanya orang-orang kritis lah yang mampu untuk melihat praktek dan perilaku yang uh, bersifat manipulatif itu. Nah, politik manipulatif dan hegemoni itu telah menutupi kebenaran yang hakiki tadi ya. Apalagi kalau sampai masa depan ini kita hanya perilaku yang apa semu ya perilaku yang tidak mencerminkan realitas masa depan yang yang lurus ya, ya nantinya seperti yang telah kita bahas terdahulu tentang post humanity ya kita akan menuju masa depan kegelapan artinya ya kita akan digiring dalam proses kehancuran yang secara perlahan-lahan menghantui kehidupan kita sekarang kita lihat juga uh, manusia itu semakin serakah bahkan berusaha mengaku akumkan dirinya sendiri melalui pencitraan diri di media sosial maupun di media massa Perilaku-perilaku nah, yang seperti itulah yang, oleh kaum kritis, disebut sebagai perilaku yang memuakkan. Maka, mereka protes, ya, frustasi bahwa keterburukan yang disederhanakan oleh kekuasaan sebagai bentuk kekurangan yang wajar. Itu ya, bagi kita, misalnya. oh. Ada orang yang meninggal, meninggal itu kan sesuatu yang sangat memprihatinkan Sangat menyentuh e, kalbu kita Tetapi itu ditutupi oleh satu wacana narasi lah. Satu narasi yang dapat menenteramkan orang dan menganggap itu hal yang wajar saja Nah orang kritisi, kritisisme boleh mengatakan Oh ini tidak wajar-wajar ini Kapal selam yang demikian besar Meskipun hanya berisi 58 Tapi itu manusia yang hidupnya itu juga digantungkan Terhadap orang lain Atau orang lain mengantungkan hidupnya pada mereka Keluarga dan sanak saudaranya Jadi cara melihat Uh, keberadaan atau kemanusiaan ini menjadi sangat penting di dalam kritisisme itu maka basisnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab keadilan sosial bagi seluruh umat manusia kan itu nah dari situ kita kemudian tahu posisi kita bahwa sebagai uh, akademikus ya harus menyuarakan apa, Illuminati ya, atau pencerahan, pencerahan tentang bagaimana masyarakat itu sadar bahwa harus ada pilihan-pilihan yang rasional ya yang dapat dirasakan langsung oleh kehidupan nyata ya, jadi tidak boleh kemudian Digunakan bahasa eufemisme penghalusan begitu, orang yang melarat, yang tambah miskin ya Ini kan tambah miskin ini, masyarakat ini, kalau kita lihat Maka disempurnakan narasinya, wah ekonomi akan meroket rakyat, akan sejahtera ya. pada posisinya itu hanya wacana sebelaka ya Raya di bawah merasakan hidup yang terbatas, sehingga e, iluminasi bagi kesadaran masyarakat ini menjadi sangat yang penting. Bukan gerakan iluminasi yang apa namanya ingin menguasai dunia dengan kelompoknya itu. Nah, dengan demikian, apa yang saya jelaskan tadi memperlihatkan bahwa posisi peneliti kritis itu memang mencari apa, kekurangan dan berusaha meluruskan terhadap kekurangan itu ya bukan mencari-cari maksudnya tetapi memang faktanya ada yang nah, lubang-lubang kaum kritis ini ya juga dikecam oleh Tetangga sebelah, Karena pekerjaannya memang mencari-cari kesalahan dan kekurangan Ya tapi kalau memang tidak ada yang begitu kan Nanti bagaimana kita hanya mengikuti saja ideologi mainstream dan politik mainstream Yang tiba-tiba tidak tahu bahwa di depan kita ada jurang Atau tiba-tiba masa depan menuju zaman kegelapan Akhirnya kan begitu, makanya harus ada uh, kaum kritis di sini yang merupakan ya, gerakan untuk mencerahkan atau mencerdaskan kesadaran masyarakat. Akan pentingnya melihat fenomena realitas ya kenyataan ini secara lebih cerdas.